Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada selamat siang kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar baik kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky pilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para sahabat untuk mendukung dengan cara klik like comment dan subscribe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 kita lihat persahabat ya, kabar gembira buat kalian Les Lovers yang ada di Hongkong, Malaysia, atau Thailand Kalian bisa bantu voting Lesti Kejora untuk jadi pemenang di Top Global Fanspeak Yuk bantu vote semuanya Pucukkan sampai nomor satu ya, event ini ditutup tanggal 2 Agustus 2022 Tuh kabar gembira Untuk Les Lovers yang ada di Hongkong, Malaysia, dan Thailand Kalian bisa bantu voting juga untuk Bunda Lesti Menjadi pemenang di top global fans Pick Kita pasti bisa Ayo voting Lesti, Lentera di GTMA 2022 Quarter kedua agar bisa menang di global voting Halo guys, congratulations Berkat dukungan kalian semua lagu Lesti, Lentera dan Takdir Cinta Masuk ke round kedua, voting di GTMA 2022 quarter kedua yuk dukung terus Lesti agar bisa menang di global voting gtma 2022 klik link di bawah ini untuk langsung voting di aplikasi link linknya ada di akun instagram l2w.id ini kabar gembira juga nih untuk Lesla Lovers yang ada di Hongkong, Malaysia, dan Thailand Kemudian persahabat disimbang juga Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan pagi tadi Di unggahannya Dr. Puspa. Masya Allah lagi main dengan Abang Fatih Luar biasa, Abang El makin aktif dan makin pinter ya Tentu menggemaskan sekali, Masya Allah Kita bahagia melihat postingan ini Mudah-mudahan BPL selalu sehat, selalu bahagia dan mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Di postingan dokter puspa ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Solastri 511 mengatakan ayam fatih makin aktif, katanya tuh makin pinter dan makin ceria ya, luar biasa Kita lihat juga ke komentar selanjutnya diberikan dari akun fatmawati.aurora75 Masya Allah, Abang Fatih dengan dokter cantik ya, katanya itu Masya Allah banget ya Mudah-mudahan semakin banyak juga doa, support, dan dukungan yang diberikan untuk idola kesayangan kita Kemudian disimak juga di unggahan Helmiah ya Lima jam yang lalu nih persahabat ya, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu dari kejutannya Papa Bilar dan Helmiah ya Kali ini Helmi Yahya menginfokan bersahabat ya bakal ada kejutan yang akan disuguhkan. Kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan di postingan ini. Nih, tungguin Rizky Billar mengunjungi studio saya. Keren memang, nantikan obrolan kami di Helmi Yahya bicara. Sayang, ada Lesti Kejora tidak jadi datang karena mengurus Al-Fatih. Saya berkesimpulan, memang pantas pasangan Leslar ini dicintai jutaan penggemarnya. Keren, humble, lucu, dan pintar. Tidak lupa saya titipkan buku saya terbaru yang berkisah tentang perjalanan hidup saya. Connect The Dudes yang sudah mulai kita edarkan sukses untuk semuanya. Wow, luar biasa bersahabat. Inilah pembuktian lagi. Ini langsung dari Helmy Yahya yang mengungkapkan bahwa pasangan Leslar ini memang... Patut diakui persahabat ya. patut dicintai jutaan penggemarnya karena keren, humble, lucu, dan pintar. The best untuk idola kesayangan, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Amin. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar, ini banyak sekali tanggapan yang positif dari akun Instagram, Nenang Uhti mengatakan Masya Allah, Allah Amin untuk setiap doanya Berkah sukses dan selalu menebarkan kebahagiaan dan kehangatan orang-orang yang luar biasa Wow, luar biasa banget ini oleh kesayangan kita The best bersama orang-orang hebat Semoga apabila terus belajar untuk menjadi orang yang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi pastinya Kemudian juga persahabat, ya, Bang Wimin akan menginfokan mengenai couple media of deals 2022. Untuk paling sementara, persahabat, ya, Leslar masih di posisi kedua dengan perolehan votingnya 255.000. 715 votes. Dan kita lihat juga persahabatan ya, di posisi pertama ada pasangan Rangga Alzab dan Haikof Van der Vecken. Perolehan votingnya 259.098 votes beda hanya 4000-an, yuk sama-sama terus kita dukung, kita voting, kita support yang terbaik karena pemenang couple media of the year ini akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial hari kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022 tuh spesial banget ya untuk pemenang couple media of the year 2022 Mudah-mudahan Lesti dan Bilar mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022 Berikutnya juga persahabat ya kita lihat ini ada momen spesial Abang el bersama Opa dan Oma Cute banget ya akhirnya bisa main bareng juga nih Tentunya Abang Fatih dengan Opa Daniel dan Oma Rosmala Dewi Bahagia sekali melihat momen ini Dan kalian pastinya salakot juga dengan yang di belakang itu ada Papa Bilar Persahabat ya Masya Allah Pasti bulan depan bakal makin tinggi banget ya, ini Abang El, Masya Allah, awas jangan salpok ke belakang, katanya tuh, di belakang ada papak Bilar, aduh bikin salpok banget ya. Pokoknya bahagia dan selalu dibuat bangga oleh keluarga besar, Lesti dan Bilar. Kita juga masih menunggu kabar dan cidukan vitamin terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari leslar tentunya.